untuk simulasinya menggunakannya adalah PowerSim. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuka browser-nya ya, browser di sini. Kita cari yang namanya browser-nya di sini uh, PowerSim power sim ya. powersim.com. Nah, di power itu nanti kita langsung diarahkan ke di dalam browsernya, langsung diarahkan ke di sini ya. Nanti di sini banyak kita menggunakan harus simulasi ya. Kita menggunakan di sini boleh menggunakan yang versi Get Started free, eh, di sini ada free. Editional ini, ini free ya, yang ini adalah free nya itu ada waktunya tapi nyala kurang lebih 6 bulan tapi cukup untuk uh, belajar ya kita bisa menggunakan ini simulasi ya simulasi SIM. kita langsung bisa di sini download di sini bisa tapi kita langsung di sini aja di simulasi tool ya, simulasi ini nah di sini ada SP premium kita pakai yang express ya, express ya. Yang express. Nah, disini langsung ke eh di sini ada yang bayar lisensi atau enggak lisensi ya di sini. Eh, simulasinya. paper pilih ada beberapa pilihan di sini, ada, ada beberapa tutorialnya. Nah, nah sini download aja langsung bisa di download di download ya, ke pakai, pakai ini studio 10 ya studio 10 kita langsung di sini akan ya. nah, sini download ya ini ada studio STK akademik ya boleh akademik yang akademik yang terakhir ini juga boleh ada develop uh, SPK, nah di sini boleh kita langsung uh, download ya ini ada pakainya yang berapa power sim studionya misalkan power sim studionya yang 64 bit tergantung OS yang di dunia ya uh, pertama kita harus masukkan di sini ya sudah ada nama alas uh, namenya apa terus company misalkan University University oke okay. uh, emailnya nah email di sini uh, email di sini kita harus emailnya benar ya emailnya benar nanti dimasukkan sini misalkan emailnya saya pakai emailnya 436 at gmail.com nah setelah ini kita Get uh, satunya, misalnya, misalnya ini ya, okay. langsung di download di sini. Nah ini biasanya udah dikirim ke ini ya, ke email kita. Ya, please enter your lisensi Nah di sini kita misalnya kita buka ke email ya, ini okay. email, emailnya ya ini ya. Nah biasanya jadi kalau dari sini nanti tunggu sampai dia itu masuk Supaya masuk tunggu email masuk nah jadi di sini itu nanti harus masukkan nomor lisensi setelah ini ya Oke ditunggu kotak masuk ada enggak dia harusnya kirim? Oh, belum masuk ya. Baru di sini dimasukkan lisensinya. Nah, begitu langsung start di download, nah langsung. Tinggal diinsa, nice, nice. Tadi kalau ada minta lisensi lagi, lisensi dikirim ke email itu berlaku cukup uh, untuk pemula, untuk belajar itu enam bulan dan cukup. Ya, kita untuk uh, free buat edukasi. Nah, setelah ini kita langsung buka di sini ke power scene, ya. Nah, PowerSim lah, PowerSim di sini. Baru tampilan uh, masuk ke studio express. Ya. Langkahnya nah, seperti tadi mudah. Nah, kita gunakannya Forceim. untuk uh, kita melakukan beberapa uh, langsung next, next. Oke, okay, ini saja. Uh, lalu di sini kita masukkan, ya. Pertama itu sebentar nunggu respon dulu, ya pertama yang kita kenalin sama seperti pada umumnya software-software office atau yang lainnya ada menu menu bar ya di sini nah misalkan eh, ini ada file kalau misal ada file sama seperti yang pada umumnya yang lainnya ada edit ya, sama ya di sini ada perintah-perintahnya nanti di, di modul boleh kalian lihat ini fungsi-fungsi ini ya untuk apa ya sampai kalau kita bikin new Uh, next, next, nah, misalnya disini kita power studio, finish, oke okay. nah, ini berarti kita sudah masuk kepada lembar kerja lembar kerja di disini uh, ini sebagai bahan utamanya yang uh, level ini nanti dipelajarin dulu di modulnya nah, di modulnya kita lihat di modulnya di modulnya di sini ada power sim, power sim. Nah di sini nanti kita udah mengenal ada beberapa atributnya yang harus diinihin ya. Pertama dari sini sama ini ada. Woksidnya, Ya, saya disini di sebagai Woksidnya. Terus di sini kita lihat ya, ada beberapa. Di sini ada toolbar ya, ini toolbar. Terus berikutnya misalkan dari ini ya, nah ini ada stock level yang seperti pertama, stock level pertamanya nih, misalkan uh, stock level pertamanya. Terus di sini kita bisa lihat juga Uh, yang pertama, di sini ini aksuri sebagai uh, masukannya, ya, masuk masukan ada beberapa bawahannya boleh dipraktikkan, ada levelnya, ada besaran yang mengakumulasi nilai-nilai yang pertamanya berapa, ya, sebagai di sini inventory, populasi, dan lain sebagainya. Terus, yang kedua, obsoliri, ya, besaran yang nilai dihitung berdasarkan besar yang lain, ya. Nanti dipelajari konstan berarti ada sifatnya kalau ini berarti maksudnya konstan ya gitu kan Kalau ini ada flow, flow kalian dalam sistem yang mengaruhi level, nah kalian dalam sistem ini yang mengaruhi level misalkan dari sini berarti dari sini tak sini tarik ya Ini yang mengaruhi level misalkan kita masukkan yang level pertamanya katakanlah inventory di sini awalnya 1000 Awalnya 1000 ya oke okay. Terus di sini kita masukkan dengan 100 ya. 100, yang artinya di sini konstan ya. Ada pengaruhnya dari sini. Oh, masukannya berarti ke sini adalah konstan. Konstan di sini berapa? 1000 tadi ya, X100 misalkan. Nah, baru ke sini ya, keluarnya adalah sebagai output. Ya output ini misalkan ada berapa outputnya 100 eh, Kita lanjutin lagi di sini eh, Dalam arti ketika kita masuk ke sini Ada beberapa yang bisa kita contohkan di sini Misalkan ini ya Nanti simulasinya tergantung Nah, ini misalkan tadi ada level 1 red, atau red dua. Dalam arti, red satu itu ketika dia sebagai supply, yang ini sebagai permintaan. Nah, di sini kita langsung aja Oke, kita tadi belum disimulasikan jiran. Di nah, ini berarti nah ini terjadi terus. Yang ini kita cari ke sini levelnya. Nah, ini berarti lama-lama si ini akan ada permintaan secara berkurang Oke okay. ya yeah. uh, di sini selanjutnya adalah bagaimana uh, kita dalam power sim nah misalnya kita nanti uh, masukkan contoh kasus ya contoh kasus pertama yang harus kita masukkan di sini adalah oke, okay, saya ke kedua. model pertama model model ini misalnya ini berpengaruh masuknya ini ke sini ya sebagai inputan Nah. Ini sebagai outputnya bagaimana rednya. Terus ini berpengaruhnya kemana? Misalkan sini ada pengaruh ini terintegrasinya kemana? Delaynya ini sama. Nanti kita lihat dalam sebuah modulnya pengaruhnya kemana. Terus misalkan yang ini. Sorry, ini pengaruhnya ke sini. Tapi di sini ada konstan permintaan, misalkan. Ini harus ada masuk ke sini. Ada berapa pengaruhnya? Ini sama juga yang ini juga. Misalnya konstannya ada berapa pengaruh dalam sebuah, misalkan, katakanlah produksi. Produksi itu dipengaruhi oleh apa aja Sama juga yang ini, inventory misalnya, atau uh, yang lainnya. Ini ada pengaruhnya. Sini ada level, sini terus. Misalkan ada lagi yang lainnya, konstannya apa ya? Oke, okay. ini ya. Ini kita bisa masukkan nilai matematisnya seperti yang tadi, tergantung kita. Makanya, kita harus bisa membuat sebuah model dulu. Yang ini seperti yang ini. Coba ini contoh ala sederhana. Ini adalah sebagai injektor, awal awalnya ini sebagai in nya karena inventory misalkan simulasi inventory inventory tersedia karena adanya supply terus supply habis apa inventory habis karena adanya permintaan ya demand Oke okay. seperti ini bisa lihat Oke okay.